Aduh guys, kita nggak bisa pulang nih, gara-gara hujan di luar guys. Jadi kita nyantai aja dulu di ruangan yang adem nih dengan AC. Ya, kita ngadem dulu lah. Sampai ke karena udah lupa, hampir udah lupa caranya yang rokok guys. Jadi gitulah. de luar hujan lagi ah, hujan bro. kita udah gak pernah terawih bro salat terawih kita udah gak pernah kita gak ada lagi salat terawih ya bukan gak ada sih diberhentikan sejenak untuk mengantisipasi virus korona ini sangat berbahaya bro jadi jangan dianggap remek hmm. buat kalian gimana puasanya udah ada yang bolong atau belum kalau kalian udah ada yang bolong ya kita samalah saya udah juga dua kali bolong guys soalnya nggak bisa nahan nafsu nafsu makan tuh mikir jangan yang mikir enggak enggak positif lah Sip. bro, bro. oke okay, kayak ini hujannya awet guys jadi aduh terancam kita akan tidur di polres lagi kita akan tidur di polbeg lagi bro wih gak apa apa tuh lumayan nyaman kalau buat tiduran. juga ya hai, eh hai, hai, ya sedikit hai, hai, tapi kita hai, kita singgah makan dulu kayak eh, kita harus makan guys kayaknya makan makan hujan hai, gini tuh enaknya makan apa ya Gimana kalau kita makan bakso? Nice, tuh bakso bro. Nanti kita makan bakso aja ya. Mudah-mudahan aja masih buka. Kalau enggak buka ya, nice. Kita lupain aja, dan uh, kita udah review takjil. Terus kita udah review Facebook dan status teman-teman aku yang ada di Facebook kali-kali kita akan buat konten yang luar biasa lagi guys tapi tunggulah kita jangan nge dulu tapi di bulan puasa ini jangan nge-prank ya. saya lupa nyantumin Instagram saya soalnya saya udah kayak nggak welcome lagi dengan Instagram ntar lah kalau kita udah buka lagi Instagram kita kita upload semua video-video yang udah saya buat ke Instagram nanti baru aku cantumin deh Instagram saya guys kita nunggu YouTube aja ya YouTubenya sampai 1000 subscriber, nih kepala gua akan gua botakin. Kalian nggak penasaran apa lihat kepala saya botak? Terus kita buat konten, ya buat konten. Pas kepala gua botak, ini sangat luar biasa. Pasti lucu banget kalau di botakin guys. Jadi kayak Saulin gitu ya sumpah soal ini gitu kan oke okay, kita sambil nunggu hujan reda nanti kita aduh, baru balik ya karena berhubung ini mouse baterainya habis jadi kita ke apa media aja di depan polres di depan polres kita belanja baterai dulu sambil ngeliat hujan di luar ya Tuh belakang tahanan oh, lagi ribut. tuh Hujannya bro. Uh, sini, uh, oh, aduh, aduh petirnya ngeri. Di sini saya... <guruh> ngeri bro, petirnya keras uh, banget. Uh, trenar, uh, itu, di bawah. Hi, berisiko banget kalau uh, mau pulang uh, juga uh, ya. Oke okay, kita lari aja kita beli baterai. Oke okay, guys udah deket nih kita lari dulu. Nah, ini udah sampai Oke, okay. okay, nice. kita cari baterai dulu. Oh, baterai mah enggak di sini? Nah. Nih. Wah, nih kita lebih dapat banyak kerja sama. Nomor okay. 16. Berapa? 2161. 21. Jadi Mas kita bisa galang lagi nih. 400-nya saya okay. nasikan. Oke. Terima kasih Oke okay, kita udah belanja baterai kita langsung ke maku lagi kita lari lagi Bro Oke okay, kita udah dapat baterainya guys Duh ngap juga lari-lari bro oke okay, lumayan ngap lari-lari gerimis-gerimis bro oke okay, kita masuk pasang nih baterai panasonic ngap juga nih ya mudah-mudahan awet lah soalnya kalau baterai panasonic yang hitam nih cepat habis bro ini yang putih kita coba nih Ternyata <tuh> ini mau mutang juga kuat makan baterai bro waduh nih kasus nih gak mau nyala bro Bro, gak mau nyala nih, bro. Nah, ini bolinya lah, tuh Nah, ini tadi nggak kayak gini, ternanya, bro. tuh. ada nah, kotak udah kenceng, bro. Eh. Oke, okay, baterainya sisa 2 kita simpan aja di tas. Nanti supaya enak. tuh udah lancar udah kenceng bro dari tadi kek kayak... kirain -kira maksudnya rusak nah ada ya, baterainya habis aku mau ngisi luang waktu saya selagi nunggu hujan jadi aku mau ngedit sampul saya yang salah-salah guys kayak tulisan status tuh gua salah ya biasa sama lu nggak teliti mataku udah tua terus pikiran lu udah nggak udah enggak tenang galai dulu pusing bro kayak kita jadi dulu yang salah dibenarkan baru kita kalau reda hujan baru kita balik ya Oke okay. nanti sobat tahu aku akan review singgah makan ya Oke okay. Oke okay guys hujannya kayaknya reda-reda nih terpaksa kita harus terjang hujannya nih guys Wah, ini ngeri banget petirnya tuh ngeri banget ya bro petirnya tuh kayak apa ya kayak ada di bawah tanah gitu jadi kalau petir bunyi kita tuh bergetar semua gitu guys tuh oh. tuh hmm. oh, ada, ada, ada. oke okay, terpaksa kita harus terjang nih hujan guys dan sepertinya kita nggak jadi makan nggak jadi review makan guys kita makan di rumah aja oke okay? Oke okay, mudah-mudahan selamat sampai rumah ya Ini lumayan jauh nih rumahku Sekitar dari kantor tuh Sekitar 16 kilo atau 14 kilo Aduh jauh banget ya